Namaku Naima, aku alumni SMP Negeri 1 Padaherang, lulusan tahun 2020. Sekarang aku duduk di bangku 12 SMA, di SMA Negeri 1 Banjar. Dan inilah ceritaku. Jadi awal mula aku mengikuti Pasanggiri Mojang jajakan di Kota Banjar, aku ikut seleksi di sekolah dulu, ya di SMA Negeri satu Banjar. Jadi di sekolah aku itu ada acara Pasanggiri Mojang jajakan juga, eh, antar kelas kayak gitu. Dulu waktu aku kelas 11, ya kelas 11, berarti kelas 2 SMA. Nah, jadi awalnya tuh aku tuh ragu gitu, kayak mau ikutan atau enggak gitu. cuman Ya udah terlanjur, uh, terlanjur basah juga, ya udah Jadi, aku akhirnya mengikuti karantina di sekolah. Itu waktunya tuh mepet juga gitu, karena gak tahu kenapa waktu itu ada mungkin ada beberapa kendala sampai harus mepet waktunya juga. supaya aku tuh uh, gimana ya? Dulu kan uh, waktu seleksi tuh ada unjuk abis saya. Nah, aku tuh cuma mempersiapkan itu tuh Cuman satu malam, bayangin cuma satu malam harus mempersiapkan unjuk bisa Nah aku tuh bingung antara mau nyanyi sama mau nari, gitu kan ya. Karena ya dua-duanya emang kesukaan aku sama ya, yang aku bisa, gitu. Aku bingung kalau misalkan aku nari, aku nari-nari apa, gitu. Terus kan harus sewa kostum juga, gitu kan. Kan gak mungkin ya tiba-tiba e, buat sewa kostum, sewa kostum kan ya lumayan lah harganya, gitu. Terus juga dari apa? Masa semalam ngahvalin satu tarian kan kayaknya nggak mungkin. gitu. Nah, akhirnya aku um, memutuskan untuk menampilkan unjuk kabisannya nyanyi. Di dulu tuh aku nyanyi apa ya, Bu Oh iya, Bu Iblan. Nah sebentuk uh, sebenarnya tuh agak kocak sih waktu dulu. Soalnya kan. Emang gugup juga ya, meskipun diliatin tapi gak banyak. Tapi kayak rasa nervous tuh tinggi gitu, masih ada rasa nervous gitu. Belum terbiasa nyanyi juga kalau misalkan Nadia. Ya, Oke okay lah ya, soalnya di sekolah sering juga, soalnya aku tuh di sekolah tuh lebih sering nari daripada nyanyi gitu. Gugup sampai lupa lirik, dan untung aja gak sampai ada nada yang selalu dikit. Gitu. Diakui akhirnya, memutuskan untuk menangani yang lebih bulan dan setelah ujung bisa, setelah hari selanjutnya itu, apa ya? Lupa lagi, lupa. Oke ya, sampai grand final gitu. Alhamdulillah, ada sesi tanya jawab itu. Aku bisa jawab dan dulu juga disuruh nyanyi lagi gitu ya. Aku waktu grand final itu di SMA itu nyanyi, kok Bandung. ya? Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian, selaku kelas 12 ada acara pasang giri di kota Banjar soalnya dulu tuh awal, awal bukan awal-awalnya, sebelum-sebelumnya tuh kan pasang giri mojang jejak di kota Banjar itu belum diadakan lagi karena kendala pandemi, pandemi COVID-19 gitu kan jadi ditunda sekitar 2 tahun, kurang lebihnya mungkin Nah, waktu tahun kemarin, bulan Agustus ke Juli gitu diadarin ya, lagi Pasang Giri Mojang Jejaka di Kota Banjar itu. Aku sebagai perwakilan dari sekolah, akhirnya mengikuti acara itu, acara Pasang Giri Mojang Jejaka. Dan Alhamdulillahnya, aku terpilih menjadi, pemilih Mojang Kota Banjar Kategori remaja. Respon orang tua sih, Alhamdulillah, mereka merasa bangga, bukan hanya dari orang tua aja, dari keluarga besar juga banyak yang gak nyangka gitu kok bisa gitu aku tuh maksudnya tuh gini ya kenapa sampai gak nyangka gitu soalnya aku kalau misalkan di rumah sama di luar rumah itu beda kalau misalkan di rumah tuh aku lebih lebih banyak diam kayak jarang jarang banget ngobrol gitu lain lagi kalau misalkan di luar rumah aku kalau misalkan di luar rumah itu mencoba untuk bisa bersosialisasi lebih banyak lagi dengan orang lain nah salah satunya dengan mengikuti acara seperti ini alhamdulillah sih semua keluarga khususnya orang tua ikut bangga saat penyeleksian hari pertama itu waktu itu masih di hari libur penyeleksiannya itu audisi lah oh sebelumnya ada technical meeting ada technical meeting nih jadi di hari sabtunya itu kalau nggak salah technical meeting aku itu nggak ikutan technical meeting gara-gara ditinggalin sama teman sama sekelas aku dan aku juga kebetulan lagi uh, ngajar nari buat demo expo waktu itu tuh di sekolah Jadi kayak gak sempet gitu loh, aku aku belum bisa memanage waktu waktu itu Nah jadi aku ditinggalin sama teman aku dia ya udah terus karena aku panik ya gimana ini udah bad mood juga gitu kan Takutnya gimana-gimana karena aku gak ikut technical meeting Akhirnya aku memutuskan untuk uh, menghubungi panitianya dan alhamdulillahnya Nggak, dan hari selanjutnya di hari Minggu waktu itu eh, acara audisi. Aku kira, nah, aku kira waktu acara audisi itu nggak langsung unjuk ke bisa dan ternyata di hari itu juga aku harus unjuk ke bisa. maksudnya tuh kayak tes-tes yang lainnya juga dibarengin gitu loh. Jadi aku bingung, wah, kirain aku bakalan sekarang gitu unjuk ke orang lain udah pada siap. Aku sendiri kayaknya yang belum siap-siap gitu. Kok bingung aku harus unjuk kabisatanya harus apa? Ya sama kayak waktu SMA. Kok bingung aku harus lari atau aku harus nyanyi? Gitu. Nah di waktu seleksi itu kan audisi itu ada tes asing, maksudnya tuh bahasa asing gitu karena ya? terus ada bahasa Sunya juga ada pastinya, gitu kan. Terus ada pengetahuan sosial gitu. Terus, apalagi ya, oh iya, ekonomi dan pariwisatanya yang ada di kota Banjar apa. Nah aku tuh sempet bingung gitu kan. Duh, ini apa aja gitu yang, yang ada di Banjar. Soalnya aku bukan orang asli Banjar, aku uh, asal Pangandaran gitu. Jadi, aduh aku bingung gitu. Terus kan ada waktu luang, waktu itu tuh aku cari-cari di internet, terus nanya-nanya ke temen kayak SKSD aja gitu sama orang lain itu kan banyak ya yang ada dari remaja, yang dari sekolah-sekolah lain, terus yang dewasanya dari kampus lain, ada juga yang orang juga waktu itu ada gitu kayak, Oh ya SKS aja sih gitu. Nah mungkin kata orang lain ya pasti SKS nih. Tapi ya gimana lagi gitu. Jadi padahal nggak nanya, kan nggak tahu apa-apa nanti. Gitu. Alhamdulillahnya tuh bisa ya terus ada oh ya ada tes public speaking. Waktu itu tuh public speaking itu ada yang pakai bahasa Sunda deh kalau, kalau nggak salah gitu. Nah aku tuh waktu itu ke bagian bahasa Inggris, gak tahu kenapa aku tuh waktu kayak gak bisa ngejawab gitu loh. Karena mungkin gugup juga sama bingung harus apa gitu. Soalnya disuruh kayak pidato gitu loh soal kemerdekaan tapi pakai bahasa Inggris. Karena waktu itu aku kayak kurang lancar gitu lah bahasa Inggrisnya. Ya kan, kayak gak bisa Terus pas diunjuk habisan nih, aku bingung. Terus aku bilang dong ke jurinya gitu. aku tuh sebenarnya gitu, aku tuh sebenarnya tuh mau unjuk habisnya nari, cuman aku belum mempersiapkan gitu, karena karena aku kira itu uh, unjuk habisnya tuh bukan hari itu juga dan ternyata semuanya hari itu. terus terus kamu mau apa gitu, kan, ditanya gitu kan, e, kayaknya aku mau nyanyi aja gitu. terus tapi mereka tuh ada salah satu aku masih ingat dulu tuh jurinya tuh ada tiga, ada kang Firman sama Teh, Teh apa ya aku lupa lagi. Teh, siapa gak tau aku lupa lagi sama Abah Teguh dulu, dulu, itu. Nah, kata Abah Teguh itu kayak, udah sok, coba aja kamu nari. Terus aku bingung dong, terus aku kayak, aduh bingung ya mau apa gitu, mau nari apa. Akhirnya aku memutuskan uh, bilang aja, kayak, gimana kalau misalkan uh, tari yang basicnya aja, tadi tradisional yang basic kayak ukel gitu, lontang. Terus, hmm, apa sih, namanya lupa lagi aku, kayak gitu kan, terus dibolehin dan akhirnya udah aku kayak nari basic-basicnya nari aja kayak gitu Terus udah nari ternyata disuruh nyanyi juga gitu ya udah berarti aku waktu itu unjuk habisannya dua-duanya Dan selama... oh iya yeah. selesai itu tuh kita langsung dipilih siapa aja yang terpilih menjadi uh, Berapa pasang ya aku pak? Oh iya yeah. 10 pasang kalau gak salah 10 pasang ya yeah sepuluh pasang jadi sepuluh besar gitu antara ah enggak deh soalnya yang dewasa itu kurang sedikit gitu jadi kayak gak sepuluh pasang tapi kalau misalkan dari yang dewa, eh yang remaja juga kayaknya nggak sepuluh pasang deh pokoknya ya itulah. akhirnya aku pilih jadi finalis mojang jang jajaka kayak gitu terus hari selanjutnya karantina ya itulah banyak li kali banyak wah ada senangnya ada sedihnya kayak gitu seru ya meskipun seru tapi agak capek juga sih seru. tapi yang nggak apa buat pengalaman juga gitu. jadi pas karantina itu kegiatannya itu banyak sih dimulai dari karantina pertama karantina pertama itu uh, kita kayak perkenalan dulu, dulu itu waktu karantina pertama tuh dress code-nya kalau masak pakai kayak batik kayak casual gitulah cuma pakai batik perkenalan, biasa nah, di karantina kedua di hari kedua, kita ada sesi photoshoot buat profile di instagram, instagramnya mojang jejaka ada photoshoot, pokoknya kegiatan di hari kedua itu, full photoshoot gitu nah, di hari ketiga kalau gak salah, kalau apa ya pokoknya biasa, ada penyampaian materi gitu, terus oh iya, di mojang jejaka tuh harus bisa Make up juga karena make up sendiri kan. setiap karan, setiap karantina itu kita harus make up biar nggak kelihatan kocel banget itu kan. terus rambutnya itu kayak dicepol gitu loh. jadi kita harus belajar nyepol sendiri juga gitu. ya biar kelihatan rapi gitu. kayak gitu. hari-hari selanjutnya ya penampilan materi. terus uh, mendekati mendekati grand final kan. Uh, yang remaja itu ada buat tarian opening. nah jadi selama berapa hari ya kita tuh yang remaja tuh latihan buat nari kayak gitu, buat nari buat opening. Kita dan dress code tuh disuruh pakai baju olahraga kayak gitu, tapi tetap rambut dicepol kayak gitu. Terus buat yang apa? buat yang dewasa, dewa yang dewasa latihan advokasi buat grand finalnya kayak gitu karena yang dewasa nggak ikut buat nari opening juga. Jadi cuman yang remajanya aja. saya Mayuni perwakilan dari SMA Negeri 1 Banjar Mojang kategori remaja nomor urut 26 terima kasih Untuk grand final, grand final ya, awalnya ya yang tadi diceritakan uh, grand openingnya tuh pakai tarian gitu. tarian jadi yang mungkin gak tahu ya, itu tariannya dibuat sendiri oleh angkatan-angkatan sebelumnya, kayak gitu gitu ya. Waktu ya dari sekisaran jam delapan, jam sembilan tuh kan openingnya kayak gitu. Nah, di puncak grand finalnya, oh enggak, awalnya gini. Untuk yang remaja kan nggak advokasi ya, jadi yang dewasanya dulu kayak gitu kan, sehabis tarian buat opening itu, eh, yang dewasa dulu kayak ya advokasi gitu kan ya, menyampaikan ya gitu. Terus eh, setelah advokasi itu, ya langsung ke pemilihan tiga besar. Tiga besar remojang Jajaka yang dewasa dan juga yang remaja. dan tentunya akan lebih lengkap. ...ditemani oleh tiga besar dari kategori remaja yaitu dari Mojang. Dengan nomor urut... ...26 atas nama Naima. Alhamdulillah kayak aku nyangka nggak nyangka gitu kan maksudnya... ...waktu itu ya aku merasa kayak aduh kayaknya aku lolos gitu ke tiga besar gitu tiga pemilas yang masuklah terpilih terus tiba-tiba aku pertama disebut gitu yang remaja itu kayak perasaan tuh gimana ya seneng gak tapi sih ya seneng gitu maksudnya tapi itu kayak gak nyangka aja gitu senang Alhamdulillah bisa terpilih jadi tiga besar nah kan selesai itu lah pemilihan tiga besar gitu kan ya nah kita tuh ke backstage, itu ke ruangan ganti soalnya kan waktu pertama itu gak pakai raksukan ya raksukan yang kayak gitu kayak nah kita tuh yang awalnya tuh pakai encim sama yang rok lilit gitu kan biasa gitu, terus pakai heels yang 12 cm, tapi yang aku tuh gak 12 cm deh kalo gak salah 13,5 cm soalnya kan ya diharusin juga pakai heels yang 12 cm kayak gitu biar terbiasa juga terus biar tegak gitu lah ya, nah uh, setelah ke backstage kita buru-buru mempersiapkan pakai baju raksukan semuanya yang finalis tiga besar itu entah yang dewasa dan yang remaja buru-buru kan kayak di ruang ganti tuh pokoknya ah buru-buru banget tuh gitu. untung aja aku nggak ketinggalan aksesoris gitu kan karena terburu-buru juga gitu kayak gitu, nah waktu green finalnya yang tiga finalis besar itu kita ada sesi tanya jawab juga. Di berbagai curi jadi uh, konsepnya itu untuk sesi tanya jawab itu kayak jangan milih kan di nanti tuh ada nanya pakai bahasa Sunda bahasa Inggris terus tentang pariwisata tentang ekonomi kreatifnya gitu loh kita yang milih dulu di kertas gitu ya pokoknya kayak gitu uh, ada sesi tanya jawabnya dan hal alhamdulillahnya aku bisa menjawab Alhamdulillah banget, itu kayak sebuah keberuntungan. Dan selanjutnya, siapakah yang akan mendapatkan gelar? Mojang Pinilih Remaja Kota Bajar tahun 2022 dengan total nilai 10.090. Dengan... Nomor urut dua puluh atas nama Naima. jadi pinilih Mojang Kategori Remaja Tahun 2022 Mojang Banjar cerita uniknya nih uh, gak tahu kenapa waktu menuju Grand Final itu kan pas karantina itu kita tuh baru saling deket gitu satu sama lain sama finalis-finalis yang lain kayak maksudnya tuh makin akrabnya tuh waktu mau menuju Grand Final kenapa gak dari awal-awal gitu kan kayak ih rasa sedih gitu kan ya terus. Yang paling kocak itu menurut sih gak kocak sih cuman kayak pengen ketawa aja gitu kalau sekarang mah kalau misalkan diingat-ingat dulu tuh kayak harus makan gitu kan ya tapi uh, kita gitu tuh dulu disuruh bawa bekal cuman kita gak bawa bekal gitu terus kan dari itu bilang kenapa sih kalian gak bawa bekal gitu kan ya terus ya nanti ada yang sakit gini-gini soalnya ada kejadian gitu kan ya kejadian tuh yang ada finalis yang lain sampai pingsan gitu gara-gara makan gitu kan ya ada tuh dia Teman aku, namanya tuh Elma, itu jarang makan. Tapi makannya tuh seblak, gimana gitu, kepingsan coba gitu kan? Dia ya. jadi kayak gitu. Lah. Terus ada ya, banyak sih sebenarnya gitu kan? Ya, yang cerita-cerita yang menyenangkan ya, walaupun capek juga, tapi ya seru ketika terpilih karena bukan orang Banjar. Enggak sih, enggak ada. Alhamdulillah dari orang-orang terdekat aku, orang-orang yang kenal aku, misalnya teman-teman aku, guru-guru aku, nggak nggak ada yang kayak ih eh, kamu kan bukan orang Banjar gitu kan ya kok bisa sih gitu terpilih jadi menang di Kota Banjar nggak nggak ada soalnya uh, aku kan ikutnya yang remaja ya jadi aku ikut domisilinya itu yang dari sekolah bukan dari kota asal aku kayak gitu nggak sih alhamdulillah teman-teman aku baik pada mau support lah semuanya gitu. Bahkan waktu grand final juga, mereka ya rela gitu e, nunggu aku sampai benar-benar acaranya tuh beres. Tuh kira-kira beres sampai setengah dua malam acaranya itu. Setelah jadi monjang jajaka itu, e, kerjanya kayak ya ketika ada acara-acara penting di kota, kayak gitu kan. Salah satunya kemarin, waktu tanggal 28 Oktober kan ada upacara Sumpah Pemuda. nah aku datanglah ke acara itu, kayak gitu, kayak penyambutan tamu gitu kan, hadiri, kayak gitu. Terus kalau misalkan ada acara-acara apa, gitu. Ya, acara-acara penting K di Kota Banjar dengan para pejabat-pejabat yang lainnya, kayak gitu. Ya, jadi waktu itu ada acara. Acaranya namanya tuh, kalau nggak salah tuh, Hari kridas Kota Banjar, gitu kan, di Langen. Tempatnya itu dulu tuh, jadi kayak uh, dari berbagai desa, kecamatan, kayak gitu. Gak ada kecamatan sih di sana, adanya kelurahan gitu kan ya, desa kelurahan dari berbagai ya, dari berbagai pelosok-pelosok kota Banjar gitu. Ada kayak bukan pameran sih, lebih iya sih pameran gitu kan ya, dari ekonomi kreatifnya gitu salah satunya. Kan kita di kota Banjar tuh uh, ada yang namanya Rangi Cok, jadi Rangi Cok itu. Ranginang awalnya, cuman dari sisa-sisanya, bukan sisa sih disebutnya kayak bubuk-bubuknya gitu loh. Jadi diolah jadi rangi cok. Rangi cok itu singkatan dari ranginang coklat kayak gitu. Banyak sih sebenarnya produk-produk dari Banjar yang lain kayak gitu. Masih banyak lagi. Pesan-pesan dari aku untuk adik-adik kelas aku, kalau kalian Memang ingin mengikuti pasang giri Mojang Jajaka di tahun selanjutnya, kalian harus coba kesempatan ada di depan kalian harus tetap semangat, nggak usah kayak ih aku kayaknya nggak pede deh gitu. Kalian harus tetap pede, kalian harus tunjukin apa, apa yang kalian bisa. Gitu. Aku Nayma Resma sekian dari ceritaku, semoga bisa menginspirasi. Pensa TV, mantap Mantap, kan? Aduh, jangkup.